serindu rindu bersama Tuhan kalau kamu harus membunuh orang lain kalau sampai kamu harus merugikan orang lain kamu mengambil hak orang lain tersebut untuk mendapatkan kenikmatan seperti dirimu menemukan rindu sesalah-salahnya dia menurutmu dia makhluk Tuhan yang berhak untuk menemukan kerinduannya kepada Tuhan ojo ngasih menghalangi perjalanan orang lain kadang-kadang Anda ini ya berbahaya kenapa? karena dia perlu menemukan kenikmatan menemukan sendiri kadang-kadang Simbah ngomong, aku era ditakoni Rawani ngomong, karena saya takut itu Enggak aku ngomong, gue lagi yang ngalami Akan menemukan kenikmatan, sehingga Pengetahuan yang lebih dalam, buruk guru omonganku Gue jadi menggok, kan saya takutnya Seperti itu, jadi jangan sampai menghalangi Perjalanan orang lain dalam pertumbuhannya Jangan sampai mengganggu orang lain Dalam pencariannya, jangan sampai menghalangi Kesempatan dia untuk mencapai tuhannya dengan pengalamannya sendiri Tapi ada siap setiap saat Ketika orang ingin mengangsuh dari anda